Ini ngaji. Ngaji itu harus objektif. Objektif itu jujur. Jadi bisa saja korbannya ayah saya, bisa reportnya, bisa semuanya. Tapi korban dengan makna yang bagus, karena di antara saran Al-Qur'an, Allah menghentikan kalau belajar atau mencari nasehat atau mencari kebaikan apa saja itu diistilahkan walau ala anfusikum awil walidain wal akrobin. meskipun ketentuan itu merugikan kamu jadi ketentuan apapun yang merugikan kita, kita harus tetap kaji meskipun itu tidak menguntungkan kita karena banyak problem, mulai dulu sebenarnya problem itu orang yang wakam da'in da da'i anna hu da tapi hakikatnya yadu yad u'ila jadi banyak da'i yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri saya ini termasuk kiai yang masih orisinil Artinya orisinil gini suatu saat atau kapan saja saya kok sudah tidak laku jadi kiai asal Islam jalan tetap senang karena nggak penting yang populer saya pandai itu nggak penting yang penting agama ini tetap jalan sama, negara ini harus jalan siapapun presidennya Nah ya, ini penting saya utarakan karena Perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali Sehingga dulu pernah ada cerita ini bukti Keadilan Rasulullah SAW Pernah suatu saat nabi itu ngaji, yang ngaji seperti ini Terus ada pemuda dengan cueknya nglewati masjid yang sedang dipakai nabi ngaji Sehingga cerita semuanya ngomel ya bergumam celaka betul pemuda itu ada nabi ngaji kok udah ikut ya tapi nabi secara besar hati ngendikan ini ada di beberapa kitab di uh, Ilul kasbi keutamaan kerja kata nabi pemuda itu mau mencangkul di lahannya jika dia mencari nafkah untuk keluarganya untuk kebaikannya maka itu bagian dari ajaranku jadi Nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya jadi tidak harus datang ke majelis ngaji dan bisa saja yang sedang hadir itu ya orang yang hindari istrinya minta belanja dari ngaji terus generasi dituntut belanja kan, gitu. mungkin anak-anak UMM yang kesini daripada tengok, -tengok yang malang bosen jalan-jalan kerempuan gitu. nah, jadi nggak mesti bener juga niatnya gitu jadi ya sama itu jadi kalau di dunia kiai, kiai-kiai yang masih orisinil itu, nafsu itu benar-benar dilatih. Maka masyhur dalam cerita ada orang perang sama Ali radhiyallahu anhu. Ketika perang ini sangat semangat, tapi ketika orang itu meludahi dan Sayyidina Ali ini tersinggung karena diludahi. Si langsung angkat tangan, sudah perangnya nggak usah diteruskan karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu, karena kamu meludahi saya padahal saya tadi motifnya demi Allah dan Rasul jadi sangat tipis bedanya kita emosi karena diri kita dan emosi karena Allah dan Rasul sehingga ketika diludahin ini terus beliau mikir jangan-jangan perang saya karena saya diludahi nah yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita saya sering cerita di mana-mana tek hadis itu sebenarnya berbunyi gini ini hadis suhaid maka na yukminu billahi wal yamil akhir fal yukrim jarohu ada yang fal yukrim jarohu doifauhu, ada yang fal yakul khairan yasmud. siapa yang iman dengan Allah dan Rasul maka harus memuliakan tetangganya memuliakan tamunya dulu itu ada seorang ulama dipanggil anak muda, dibully dari sekarang wahai kiai datang ke rumah saya datang kiai itu, setelah sampai ke rumah orang itu silahkan kiai kembali ke rumahnya, saya tidak butuh kiai kiai itu dengan riang kembali, setelah di rumah dipanggil lagi pak yai silahkan datang ke rumah saya, datang lagi ya senyum-senyum kiainya, santai wah nggak jadi butuh pak yai, silahkan kembali lagi, sampai tiga kali oh itu kalau rektor dibutuhkan marah, itu dosen marah Kaya, kaya santai santai, senyum-senyum, relax ketika ditanya kenapa Pak Ya tidak tersinggung jawabannya unik anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah disuruh menghormati tetangga sehingga ketika Anda manggil, ya saya datang ketika Anda nyuruh pulang, ya saya pulang saya senang sekali menyenangkan tonggu. dan itu perintah Allah jadi tidak ada hubungannya dengan kamu wah pemudanya nangis minta minta dimaafin. Kalau kita akan enggak? Kita ini dosen, kiai, mungkin kita dokter, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau wong bodoh jengkel lo, kita ya jengkel. Loh kamu jengkel dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pintar? Oh itu tidak pintar sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa taala.